Sebelum kita masuk matahari itu, yuk kita tilawah bareng-bareng e, ayat yang standar lah tentang doa. Udah pada tahu kan? Silahkan dibuka. Ayat apa? <tuh> Surat Al-Baqarah ayat 186. Itu standar banget kalau bab doa. Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udhu Billahi Minash Shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Raheem Bismillahir Rahmanir Raheem Wa Iza Sa'alaka Iba an فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ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 Assalamualaikum, sudah semangat sekarang, beda gitu ya. kalau dulu assalamualaikum, melas gitu ya. Sekarang assalamualaikum, hey, ini usah Kata ibu, hah? Ibu yang kemarin, ya itu siapa? Anak saya, hah? Anak ibu, anak kandung, maksudnya bukan nyuri.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 Mengubah apapun yang dia kehendaki Apa yang Allah ingin Masya Allah Kan pasti terjadi Wa lam yasha Lam yakun Kalau Allah nggak pengen nggak akan terjadi Jangan suuzon sama Allah terus bilang Ah nggak enak ah banyak minta Amal saya sedikit Mending saya beramal aja nggak usah banyak minta Jangan memperlakukan Allah Seperti kita memperlakukan makhluk Orang kalau kita banyak minta dia akan kesulitan, lama-lama dia akan merasa terganggu. Tapi Allah kalau nggak diminta dia marah. Manusia kalau kita minta banyak-banyak dia marah. Allah kalau kita nggak minta dia malah marah. Masya Allah ya luar biasa. Allah tuh seneng banget kalau hambanya meminta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 Alhamdulillah earthyai tamani hadsa wa razaqanihi min ghaybi hawlin minni walakuwah. Hafal?? Tuh? Kalau gak hafal, udah aja. Bismillah lah. Alhamdulillah gitu. Bismillah, Ya Allah. Masya Allah ini rizki dari mu. Udah selesai makan?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 60 tahun tuh cepet banget loh. Sekarang rata-rata usianya berapa? Bahaya, eh kalau nanya usia. <laughs> kalau saya me, udah setengah, udah 30an tahun. Teman-teman pasti masih 17 ya? Angkat tangan yang 17? Nggak ada? Di bawah 20 tahun? Di bawah 20 tahun? Yang di atas 40? Wah, nggak berani ngangkat tangan. Ada sih. <laughs> Artinya waktu 60 tahun itu gak lama Sebentar doang Jadi analoginya gini Kita lagi kuliah pengen nikah Terus Kita naksir sama seorang cewek cantik banget Dan saking cantiknya Sampai kita cuma bisa bermimpi Saking cantiknya kayaknya gak mungkin banget Buat kita Tiba-tiba ayahnya bilang Dek kamu apa senang sama anak saya Yang mana pak Masih nanya yang Takutnya yang tadi kembali ini yang lagi, apa yang lagi kuliah, yang namanya si Fulana, misalnya. Sebutlah namanya Nisa, apa gitu ya. E, terus, dia bilang, boleh, e, Bapak, setuju kamu nikah sama anak saya, tapi ditunda dulu sampai kamu lulus kuliah. Kita senang gak tuh? Sampai lulus kuliah. Gak apa-apa, masa kita bilang, gak mau, Pak, kalau lulus kuliah, mending gak usah deh. Saya mau yang sekarang. Pasti nggak gitu kan, karena kita tahu ini cantik banget, keren banget, soleha banget, idola banyak cowok-cowok di kampus, dikasih buat kita. Syaratnya cuma satu, tunggu lulus kuliah, kuliah, 4 tahun lagi pasti kita akan sabar banget menanti itu. Nggak mungkin kita bilang, "Pak, Bapak kalau nawar yang serius dong, 4 tahun lah lama tuh, Pak." Yang kedua, tips supaya doa kita powerful. Kalau doa sama Allah itu... Yang romantis Bahasa Arabnya Munajat Curhat sama Allah Dan doa itu ibadah Bukan sekedar permintaan Bukan cuma request Tapi ibadah Jadi kalau orang rajin doa sama Allah Itu akrab sama Allah Dan kalau akrab Jadi romantis sama Allah Enak gitu Hubungannya dengan Allah tuh Adem banget Nyaman banget Pas dia berdoa Hilahi Kini-kini kini-kini ngomong kayak Nabi Zakaria yang tadi di Surat Maryam pas salat rakaat kedua apa kata Zakaria? Ini bentuk curhatnya Zakaria. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّؤُسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُم بِدُعَانِ إِكَرَّبِي شَكِيعًا Nabi Zakaria doa romantis suaranya pelan fil uh, Zakaria tuh kalau doa tuh lirih banget suaranya lembut banget jadi duduk sendiri Ilahi ya Allah bersenandung seperti Nabi Daud. Romantis sama Allah, bukan, ya Allah, itu mah doa khusus untuk perang, itu mah, doain Palestine, doain Suriah itu harus tegas, kayak Nabi kalau berdoa itu dengan menelunjuk, kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi mengangkat kedua tangan sampai tinggi, kadang Nabi nggak mengangkat tangan, kadang Nabi memakai telunjuk, semuanya itu sunnah, dan kita saling debat masalah, oh enggak boleh angkat tangan. kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi tidak mengangkat tangan, kadang Nabi malah menunjuk gini, kalau urusannya bab perang, biasanya gini, Ya Allah, ya Allah, bukan nyuruh Allah ya, beda eh, kesannya, nunjuk Arab dengan nunjuk Indonesia. Kalau Arab, eh, ngapain lu nunjuk-nunjuk gue? Kan gitu ya, kalau Allah mah nggak kayak gitu, Allah pakai bahasa Arab, jadi pakai filsafat Arab. Nunjuk itu maknanya sangat berharap dan tegas gitu. Jadi kita doa, pelan, ya ilahi. Inni wahana al'azmu minni wa اشتعل الراس ولم ya Allah tulang saya udah lemah rambut saya sudah beruban semuanya tidak ada satu helai pun yang hitam tapi saya belum pernah berputus asa dari berdoa kepadamu ya Allah ini namanya curhat Wah ini khiftul waroi ya Allah saya takut banget kalau saya meninggal tidak ada yang meneruskan dakwah saya sedangkan Bani Israel itu mudah tergelincir fahabilillah tuh kawaliyah ya Allah beri saya seorang anak walaupun istri saya sudah mandul tapi saya terus berharap padamu ya Allah ya Allah please gitu. Ya Allah jadikan anak itu yang sangat engkau ridhoi Minta Nabi Zakaria ke Allah Tiba-tiba dapat kejutan Ya Zakaria Inna nubashiruka bihulam Wahai Zakaria Bergembiralah Kamu akan punya seorang anak laki-laki Itu hasil curhat ke Allah Langsung Allah kasih nama Ismuhu Yahya Lamna jalanlah huming Namanya Yahya kata Allah Jangan cari lagi di Google Udah ada namanya tuh Gak perlu lagi nyari di googling Itu nama yang bagus apa gitu kan ya Lagi serius-serius Ismuhu Yahya itu sebaik-baik nama namanya datang dari langit. Ismuhu Yahya Lam najallahum belum pernah ada anak sesoleh dia di muka bumi. Wah ini first nih anak paling soleh. Terus kata Allah. Wa hananan anaknya lemah lembut. Wazakan, anaknya suci. Watakia, anaknya bertakwa. Namanya Hanan Atakiyah. <laughs> <laughs> Itu mah doa ya, bukan GR. Karena saya juga belum bertakwa. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Terus, apalagi sifatnya? Wabarron biwaliday. Anaknya sangat berbakti kepada orang tua. Allah kasih spesifikasi anak yang Allah pengen ngasih kerja karya itu. Luar biasa sifat-sifatnya. Wabarron biwaliday gak pernah nyakitin orang tua. Walam yakun jabbaron nalsia gak pernah berlaku kasar, tidak pernah bermaksiat, gak pernah berdosa tuh. Yah, ya. ya. Wassalam, Allah menjaga dia. Wassalamun alaihi yaumul Allah jaga dia ketika dia lahir. Wa tuh ketika dia wafat. Wa ketika dia dibangkitkan. Wah ini dijamin dunia akhirat sama Allah. Hasil munajat, Allah kasih kejutan yang paling istimewa. Makanya bermunajatlah kepada Allah.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 Gak apa-apa pakai gaya-gaya kita sendiri kayak Sunda gaya apa bebaslah ya Allah kurang modal banget eh gimana nih ya Allah tapi kan Engkau maha kaya ya Allah bilang gitu dan Allah akan mengatakan lihat hambaku memujiku kan kayak kita bilang alhamdulillah ya Alamin Allah bilang hambaku memujiku ar rahmanir Rahim hambaku mengagungkanku maalikiyahu hambaku mang gimana sih hadisnya tuh kan gitu kan ya Allah merespon setiap ucapan hambanya jadi kita bilang, tapi kan engkau maha kaya ya Allah, oh iya benar Cuman saya belum juga nemu siapa calonnya ya Allah nah, Tapi kan engkau maha tahu ya Allah, oh iya Nanti Allah tiba-tiba dalam mimpi disebutin gitu Wah jelas spesifikasinya, wajahnya kayak gini senyum senyum ke kita di dalam mimpi gitu ya Terus kasih kartu nama, pas kita bangun ternyata kartu namanya ada di tangan kita ci kayak di film <laughs> Bisa gitu Tiba-tiba ke save di HP kita ada nama yang saya perasa nggak pernah nge-save nomor ini deh Malaikat yang nge-save Itu semuanya mujizat dari Allah Gak usah khawatir Allah punya cara tadi mah walaupun hore Tapi sebetulnya pesannya adalah Allah itu punya banyak cara untuk menolong hambanya Tidak usah kita atur gimana caranya Bukan kita yang mengatur caranya Kita hanya bermohon kepada Allah Allah yang punya sekian banyak cara Allah bisa pakai cara ilmiah Bisa cara yang tidak ilmiah Bisa cara yang berlawanan dengan ilmiah Ilmiah itu kan ciptaan Allah Jadi jangan mengukur dengan logika kita Tapi mengikhtiar dengan logika kita harus Kalau ikhtiar harus ilmiah Tapi kalau iman gak perlu ilmiah Sakit, ikhtiarnya ke dokter Tapi yakinnya, gak boleh yakin sama dokter Ikhtiarnya seilmiah mungkin Tapi imannya gak boleh ilmiah Rabbaniyah Allah berkuasa dengan ilmiah, tanpa ilmiah Bertentangan dengan ilmiah Allah bisa menciptakan seseorang dari ayah dan ibunya Bisa tanpa ayah, tapi punya ibu doang Seperti Isa Atau bisa, gak punya ayah, gak punya ibu Seperti Adam Allah bisa menciptakan onta dari induknya, bisa keluar dari batu seperti untahnya Nabi Saleh. Allah maha kuasa, makhluk tidak kuasa. Minta sama Allah dengan harapan-harapan yang indah, munajat. Ini sekarang coba kita dengar bagaimana munajatnya Nabi ketika pulang dari Taif. Nabi itu kan sedih banget pulang dari Taif. Luar biasa dihinanya oleh orang-orang Taif. Di antara penghinaan orang Taif yang masih terekam oleh sejarah itu, orang Taif mencemooh Nabi dengan mengatakan, Semuanya benar, kamu itu. Eh, emangnya benar, Allah mengangkat kamu jadi nabi. Itu dihina gitu. Eh, Muhammad, beneran gitu? Allah mengangkat kamu jadi nabi, kayak gak ada orang lain, kata orang Taif. Terus ada lagi yang bilang, eh Muhammad, kalau kamu itu seorang nabi, saya tidak berani ngomong sama kamu, nanti saya terkutuk. Tapi kalau kamu bukan nabi, pendusta. Apa juga saya ngomong sama kamu, jadi mending gak usah ngomong aja, daripada ngomong dengan pendusta. Intinya dia gak mau ngomong sama nabi, tapi meracau. Dia bilang kalau kamu nabi. Kalau saya berdebat kamu, saya akan dikutuk. Kalau kamu bukan Nabi, berarti kamu pun tak? Ngapain juga saya berdebat sama kamu, menghina. Ada yang bilang, woy hey, Muhammad pergi kamu, jangan dekat-dekat dengan kampung kami. Disuruh anak kecil mengusir Nabi, bayangin. Bagi orang semulia Rasulullah, diusir oleh anak kecil, dikejar-kejar pakai batu kerikil, dilemparin. Itu luar biasa, berat banget nah, perasaan beliau sama anak kecil, sama perempuan, sama budak-budak, yang laki-lakinya tuh hanya bersorak di belakang, perempuannya, bagi orang Arab, dihina oleh perempuan itu luar biasa penghinaannya, makanya di Mesir pengalaman saya ketika di Mesir, orang Mesir itu paling takut sama cewek. di pasar kalau ada ibu-ibu yang belanja, eh mang bungkusin yang ini, dibungkusin, eh nggak jadi deh, yang itu aja, bungkus lagi, eh kayaknya, oh nggak jadi yang itu, itu saja, sampai tiga kali, si mangnya nggak boleh marah, kenapa, cewek. Itu di Mesir tuh Kalau di kita, wah udah habis itu Gak usah e, apa Cewek yang Sebaya, ibu-ibu aja bisa Dihina di kita kan ya Gak menghormati orang tua Kalau di Mesir, perempuan apalagi yang udah e, Umur usia orang tua Itu sangat dimuliakan, naik bus gitu Ada ibu-ibu, orang Mesir kan gede-gede tuh Naik bus Ya naik bus aja, naik damri itu susah Akhirnya barang-barangnya pada diambil Sama orang-orang di dalam, dia naik sendiri oh, Bismillah, Masya Allah, gitu-gitu orang Mesertai kalau naik damri Pas sudah di atas, semua orang berdiri Mempersilahkan dia pilih tempat duduk yang mana Itu budaya yang Mungkin di Singapura juga pas saya ke Singapura kayak gitu Tapi kok di Indonesia agak-agak jarang nih Sering ada laki-laki muda duduk di halte atau di mana tempat-tempat umum Sementara di sebelahnya ada ibu-ibu yang gendong anaknya Tapi nggak ada tempat duduk Di mana rasa malu dan rasa penghargaan terhadap perempuan Makanya kalau sampai seorang ribut dengan perempuan di tempat umum Itu di Mesir aib banget Jadi kalau kita ramai sama seorang cewek atau seorang ibu-ibu di tempat umum Pasti orang-orang Mesir akan marahin kita nggak marahin dia walaupun dia yang salah Ya, ya am, aib, aib, kata orang Mesir Hei, aib, jangan kayak gitu, aib, jangan kayak gitu Tapi kalau kita berantemnya sesama laki-laki Dia akan bilang, selalu alat nabi, selalu ala kepada nabi Kayak gitu cara mendamaikan pertengkaran di Mesir Dan menurut survei kecil-kecilan saya Orang Mesir itu paling sering bertengkar di bus Kalau lagi bulan puasa lapar soalnya itu sering banget asal bulan puasa ramai di bus wah orang mesir kan suaranya kenceng ya kayak singa gitu wah ramai di jam dua orang akhirnya yang lain bilang ala Nabi langsung salallahu alaihi wasallam lagi tapi dia sempat salawat dulu kalau di kita kan apaan sih nggak ada hubungannya juga nggak nyambung kelas gitu kalau di mesir mereka paham kalau dibilang Nabi langsung mereka menghargai salallahu alaihi wasallam terus marah lagi. Ya Amir, ala nabi, ala wassalam, Lagi. Kadang-kadang saking marahnya selalu ala nabinya sambil marah mah. saya bilang juga. Jadi, sampai ada yang bertengkar dua orang, disikapin dengan bijak. Orang Mesir kalau marah tuh suka bilang keledai. Yah mar, wahai keledai" gitu. Terus yang orang bijak ini kayaknya educated dosen gitu kayaknya dia bilang, namanya ada keledai selain engkau di sini?" Terus dia bilang, nggak ada, eh, ada, eh, apapun jawabannya salah Memangnya ada keledai selain kamu di sini Kalau dia bilang enggak ada berarti emang kamu sendiri Kalau dia bilang ada berarti kamu juga keledai Cerdas ya, luar biasa nih di Mesir saya dapat banyak luar biasa pengalaman Intinya apa, perempuan Yang mengusir Nabi di to'if, perempuan Anak-anak, budak coba, gimana perasaan Nabi Itu benar-benar nelangsa banget, sedih banget Begitu turun dari to'if Nabi SAW kemudian istirahat Habis dikejar-kejar Dari pagi sampai sore Di kebun ke rumah Nabi lagi istirahat Terus Nabi berdoa Nih doanya saya bacain ya Wahai Robku Kepada engkaulah Aku adukan kelemahan tenagaku Dan kekurangan daya upayaku Wahai Robku engkaulah yang Maha rahim engkaulah pelindung orang-orang yang lemah Engkau lah penciptaku Kepada engkau aku berserah diri ya Allah Kepada musuh Kepada siapa engkau akan menyerahkanku ya Allah Kepada musuh yang akan mencelakaiku Atau kepada keluarga Yang akan membantu urusanku Tapi apapun itu Tidak ada keberatan bagiku Asal engkau tidak marah kepadaku Mau diserahin ke musuh nggak apa-apa ya Allah Mau diserahin kepada keluarga Juga nggak apa-apa Yang penting kau nggak marah ya Allah Ini bahasa Nabi Terus Nabi bilang Sedangkan kasih sayangmu maha luas bagiku Aku berlindung dengan cahaya Wajahmu yang mulia Yang menyinari langit Dan menerangi segala yang gelap Dan atasnya lah teratur Segala urusan dunia dan akhirat Dari engkau Menimpakan atas diriku kemarahanmu Aku berlindung dari kemarahanmu ya Allah dari juga azab-azabmu kepada Engkaulah aku adukan perihalku sehingga Engkau rito tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuasaanMu ya Allah. Tapi ini kalau kita baca dengan versi Arabnya lebih romantis lagi. Versi terjemah memang agak kaku. Kalau kita tahu bahasa Arabnya ya Allah tidak masalah aku diperlakukan kayak gini, tidak masalah aku diusir, aku dihina, aku disakiti, aku dilempari, aku dikejar-kejar. Yang penting Engkau tidak marah kepadaku. Coba, gimana Nabi itu cinta sama Allah. Mendengar doa Nabi yang romantis banget, sambil menitikan air mata, tubuhnya banyak bekas luka lemparan batu, bajunya itu kotor, malaikat itu sampai nggak tega, sampai Jibril turun. Wahai Muhammad, kata Jibril. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, kata Jibril. Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi pada pada dirimu terhadap orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat gunung untuk mentaati perintahmu ya Rasulullah. Kata malaikat. Jadi kayak ada seorang anak yang nangis sedih, tiba-tiba datang ayahnya apa ngelus, ngelus gitu menenangkan dia ya Rasulullah. Allah udah memerintahkan malaikat gunung kok jadi menghibur gitu. Jangan sedih ya Rasul, jangan sedih, nggak apa-apa. Itu malaikat gunung, gunung udah siap tuh. Apapun yang kamu perintahkan, langsung malaikat gunung siap-siap gitu. Terus kata malaikat gunung, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, perintahkan saja kepada kami apapun. Jika engkau mau, kami akan timpakan dua gunung ini kepada penduduk ta'if, sehingga mereka mati terhimpit oleh gunung-gunung yang kami timpakan. Perintahkan ya Rasulullah, perintahkan. Kata Rasulullah, tidak wahai para malaikat. Kalaupun mereka tidak beriman hari ini, aku berharap kepada Allah, anak cucu mereka kelak akan beriman. Tapi nggak sakit hati kepada orang ta'if. Dan Nabi juga tidak marah kepada Allah ketika beliau diperlakukan oleh hamba-hamba Allah kayak gitu. Tetapi ya yang penting Allah jangan marah sama saya ya kalau bahasa kita mah. Ya Allah maaf ya saya jadi kayak gini nih, tapi Allah gak marah kan gitu banget tuh sama Allah coba. Dia udah habis-habisan, kemudian belum berhasil dakwahnya masih takut sama Allah kayak kita ngedakwahin teman kita. Terus kita dicela sama teman kita, dimusuhi oleh teman kita. Kita gak marah sama dia, gak marah sama Allah. Gak bilang Allah itu sih susah ya dakwah, gak ngomong kayak gitu. Ya Allah maaf ya dia belum menerima dakwah saya. Ini pasti karena saya gak benar nih menyampaikannya. Ya Allah jangan marah ya sama saya. Besok saya coba lagi. Gitu sama Allah. Terus ke orangnya gak marah. Karena mungkin dia fa'innahum la'ya'alamun. Mereka tidak mengerti. Besok akan dicoba lagi. Didawahin lagi. Diajak lagi. Terus saja kayak gitu. Ini munajat Nabi kepada Allah SWT. Sehingga gara-gara munajat itu malaikat turun. Sama kayak munajat curhatnya Nabi Yunus. La ilaha illa enta, Subhanaka inni kuntu zalimin, Subhanallah Nabi Yunus tuh bermunajat di dalam perut ikan lirih banget suaranya tuh pelan banget tapi suara yang pelan itu menggetarkan arash Allah Subhanahu Wa Taala kita udah teriak-teriak pakai mic nggak ada yang bergetar Nabi Yunus kalimatnya sederhana tetapi dari hati banget Benar-benar curhat, ya Allah. Tidak ada ilah selain Engkau. Aku ini udah zolim terhadap diriku sendiri, ya Allah. Maafin saya, maafin saya. Subhanallah, subhanallah. Engkau Maha Suci, saya ini kotor. Engkau Maha Suci, saya ini kotor. Terus saja, sampai suara Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam laut yang dalam itu menggetarkan arus Allah di langit ketujuh. Tiba-tiba malaikat aras bertanya, Suara siapa ini, ya Allah? Begitu indah, begitu lembut, meminta ampun kepadamu, ya Allah. Kata Allah, itu suara hambaku Yunus. Apa yang dia minta? Ya Allah, dia minta ampun kepadaku Ya Allah, please ampunin dia. Ya Allah, please. Kata malaikat-malaikatnya. Semua malaikat meminta ampun untuk Yunus alaihissalam Sehingga kemudian Allah mengatakan, Ya sudah, aku ampuni dia. Tiba-tiba, Nabi Yunus diselamat. Selamatkan. Curhat sama Allah. Kalau ada masalah, bilang ke Allah. Apapun, ya Allah. Duduk sambil bersandar di pohon. Ya Allah, coba buka surat Al-Qasas. Gimana Nabi Musa itu suka curhat kepada Allah Surat Al-Qasas surat 28 ya Ayat <coughs> Nih ya Eh uh, Ayat 16 coba Ketika Nabi Musa nggak sengaja bunuh orang Kipti Egyptian Robbi, ini zolam tunafsi, fakfili, fakfili ya Robbi. Ya Robbi, saya itu udah zolim, maafin saya, Allah ampuni saya, ada masalah dikit, ngomong ke Allah. Habis ada kesalahan, ngomong ke Allah. Terus, uh, dia bilang lagi, Robbi, ayat 17, 5-an amta'ala, ya, aku, ilmu Ya Allah, uh, janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang berdurhaka atau berbuat dosa. Udah. Terus ada masalah lagi. Nabi Musa diusir dari Mesir, dikejar-kejar sama tentara Firaun di ayat 21. Apa kata Musa? Robbi najini minal zolimin. Ya Rabbi, selamatkan saya dari orang-orang yang zalim. Ngomong lagi ke Allah. Udah Nabi Musa pergi sekarang, Kemana mana perginya? Dari Mesir ke Yordania, Madian kalau bahasa dulu. Pergi itu. Begitu pergi ke Madian, bilang lagi ke ayat 22. Asa Robbi ayah Diani Sawa Asabil Mudah-mudahan Allah kasih saya jalan ya Ya Allah tunjukin dong saya jalan harus kemana nih Saya enggak tahu harus kemana larinya Allah tunjukin Jalan sampai kemudian Begitu udah selesai adegan menolong dua orang perempuan Yang sedang memberi minuman ternak Nabi Musa capek kan Udah seharian jalan Kemudian kurang makanan Sendiri enggak jelas negeri yang beliau tuju Akhirnya beliau bersandar di sebuah pohon Di ayat 24 Terus beliau mengatakan Robbi ini lima anzal ya min khairin fakir ya Allah. Saya butuh banget kebaikan darimu ya Allah. Saya sekarang lapar, saya haus, saya nggak punya tempat tinggal. Saya sangat butuh kepada kebaikan darimu. Bilang ke Allah tiba-tiba habis doa kayak gitu, datanglah cewek itu dengan malu-malu kan ayat berikutnya. Ternyata cewek itu adalah cikal bakal jadi istri istri Musa. Jadi kalau ada apa-apa bilang ke Allah gak sengaja ngeliat Instagram, oh ada yang cantik, Rabi, yang ini nih yang saya gak sengaja gitu tapi jangan dikepoin ya dan jangan terlalu lama ngelihatnya sekilas saja. atau minimal kalau nggak yang ini yang kayak gini, ya Allah, ya, ya Allah gitu, ngomong nanti ketika selesai sholat, makanya banyak-banyak doa sama Allah, dan yang romantis yang lembut, banyak-banyak berzikir jadi sebelum doa itu, tasbih dulu Tasbihnya dengan bahasa yang kita nyaman, subhanallah, subhanallah boleh atau dinyanyikan juga, enggak mah, enggak masalah dengan suara yang baik. Bukankah Nabi menyuruh kita menghiasi Al-Quran itu dengan suara kita dan diantara isi Al-Quran adalah zikir? Kita bisa bilang, subhanallah, subhanallah, subhanallah, coba kayak gitu malam hari sendiri pasti orang yang lewat dekat rumah kita bakalan lari gitu ya, dikirain ada soal malam hari kos kosan gitu, pada teman-teman pada kabur semuanya dikirain ada ada yang gentayangan subhanallah subhanallah subhanallah jadi kalau teman-teman bersiul, bersiullah dengan zikrullah daripada kita bersiul dengan lagu-lagu yang Misalnya hanya irama biasa kan ya, saya udah gak hafal ya lagu-lagu terbaru, yang dulu-dulu mah yang saya tahu paling, <Sing> Kau hancurkan hatiku, hancurkan, ya. gitu aja bersinyalnya di mobil, kau hancurkan hatiku, ah, <Sing> <Sing> Mending kita, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, biasain aja bersiul dengan nama Allah. Itu namanya miskulin Allah. Sehingga nanti Allah akan lihat, wah ada hamba kuning menyebut-nyebut nama aku kan di miskol tuh caper dulu, udah gitu baru ya Allah baru minta sama Allah, jadi, kalau kita mau munajat, mau romantis, mau curhat sama Allah, sebut nama Allah agungkan kebesaran Allah berselawat kepada kekasih Allah, yaitu Rasulullah ala Sayyidina Muhammad mau pakai sayidina mangga, nggak pakai sayidina mangga, yang penting jangan ribut bab sayidinanya, mau doa aja, eh nggak ada tuh sayidina, rame kan? nggak berdoa ada jadi debat kan ya? komen, udah aja nggak apa masalah, mau pakai sayidina mangga, nggak pakai sayidina juga nggak masalah, tergantung mazhab ada yang nyaman harus pakai Sayyidina karena saya cinta sama Rasulullah. Ada yang nyaman saya karena justru karena cinta sama Rasulullah. mau mau nambah kayak gimana nabi mengucapkan aja. Mangga. Yang penting salah. salawat. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad. Baru minta ya Allah saya lagi ada masalah. Kini nih ya Allah sebutin curhat sama Allah. Dengan demikian doa kita akan diijabah insya Allah.